Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Doa antara azan dan ikomah adalah doa yang mustajab. Waktu antara azan dan ikomah adalah waktu yang barokah penuh kebaikan, yang sudah sepantasnya seorang Muslim menyibukkan diri untuk banyak berdoa saat itu. Dari Anas bin Malik Radiyallahu Anhu, ia berkata bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan ikomah, maka berdoalah, kala itu. Hadis Riwayat Ahmad 3/155. Berdoa dan berzikirlah, itu lebih afdol, lebih utama. Karena doa yang dituntunkan pada waktu tertentu, lebih utama dari doa yang dipanjatkan di tempat lain. Moga Allah memperkenankan setiap doa-doa kita.